Pada video kali ini kita masih jalan-jalan di sekitar pasar jodoh Batam Kalau pada video yang lalu kita jalan-jalan dan melihat barang-barang bekas yang dijual di pasar jodoh Batam maka pada video kali ini kita akan merambah sedikit lagi ke depan, kedepannya sedikit lagi. Nah di sini kita akan menemukan ya pasar pasar tuh di sana pasar bahasanya. Kita masuk saja ya melalui motor-motor yang lagi diparkir, melalui gang sempit ini, permisi, permisi, permisi. Nah <laughs> akhirnya eh, yang tiba di sini pasar ini disebut juga pasar pagi tos 3.000. Ada yang menyebut pasar pagi ada juga yang menyebut pasar induk tapi yang sering disebut orang adalah pasar Tos 3000 Batam gitu ya namanya ya Kenapa namanya tos 3000 yang eh, juga nggak tahu tos 3000 soalnya tapi yang eh yang tahu pasar Basah ini awalnya menempati lantai satu Gedung Mall Samarinda bernama Pasar Nagoya Baru. Tapi seiring dengan berkembangnya aktivitas daripada penjual dan pembeli, akhirnya mereka itu terlihat melebar ke jalan-jalan seperti ini. Dan uniknya lagi pasar pagi ini berdekatan dengan Avava Samarinda Mall, Ramayana dan Top 100 Jodoh. Keren ya? Oh ya, lokasi pasar Tos 3000 ini berada di Lubuk Baja, kota Batam, Kepri juga tidak jauh ya dari Nagoya Mall, berjarak sekitar 2 km saja ini pasar ini memulai aktivitasnya sejak dini hari ya sampai dengan jam 12 siang untuk ke sini jika naik angkutan kota kita bisa turun di halte BCA dan berjalan kaki sekitar 400 meter lebih kurangnya seperti itu oke mari lanjut jalan jangan lihat ke bawah meja ya, di bawah meja itu banyak sampah ya, ada yang dibuang begitu saja tapi lihatlah ke atas meja sayur dan um, buah itu dijajakan dengan harga yang tertera jelas lebih murah dibandingkan di tempat lain di kota Batam ini seperti itu guys, kita lihat dan lihatlah sayur-sayur ini dijual ya, langsung di bawah sinar matahari seperti ini tanpa penutup ya, tanpa atap dan tanpa efek lampu-lampu yang menyilaukan terlihat ya sayur-sayurnya segar hijau seperti ini meskipun mendapat citra kumuh, becek, sumpek, apek plus teriakan para pedagang menjajakan barang belum lagi musik dan lagu melalui pengeras suara namun, namun pasar pagi ini tetap menjadi idola banyak orang Selalu dirindukan Dan rela datang meskipun jauh rumahnya dari sini Nah gitu ya Dari jauh ku datang Senyum itu ku rindu Pada di kau kekasih seorang Gitu kali ya Karena apa coba Satu, karena lengkap Semua ada Sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur Lengkap deh Dua, karena semuanya masih seger-seger Dan ketiga Harganya jauh lebih murah, guys. Gimana? Gimana nggak jadi idola ya kan? Ini eyang di sini sudah agak siang ya, jadi sudah ada yang bubar juga, sudah tidak terlalu berdesak-desakan ya dengan pembeli lain. Karena yang juga dikasih tahu kalau ke pasar pagi ini jangan pagi-pagi banget dan Sabtu Minggu itu ramai banget katanya. Jadi ini eyang bisa lenggang kangkung lah seperti ini ya, sudah agak legaan sedikit ya. Nah sekarang kita jalan ya sedikit lagi ke sana ya. Di sana itu banyak yang jual buah-buahan. Kita lewatin aja nih channelnya. Yang mau ke tempat yang jual buah-buahan seperti di sana itu. Di bawah payung-payung di sana ya. Kita jalan aja. Ini kebetulan nih mataharinya nggak nongol hari ini. Jadi eksplor di sini itu jadi agak adem lah. Nggak ada seseorang mengagetin ya di belakang. Nggak tahu ya kayak tukang parkir tadi itu. Kayaknya babang tukang parkir tadi ya dekatin eh, ayam ya bikin kaget aja uh, Dan ini sudah mulai ada nih buah buahan ya Dan eh, yang mau cari apa ya Kita jalan aja Oh uh, masuk ke sini lagi, becek lagi guys Lumpur lagi guys, basah lagi guys, kubangan air Nah <laughs> jangan terlalu jauh lah masuk ya uh, uh, Kita lihat ini ada jeruk, <laughs> jeruk ya, ya Yang mau kerja ya. aja iya. Semangka guys <laughs> <laughs> Yang saya dulu yang terlalu jadi jual. Enam puluh ribu. Nah, oh, kasih. Halo guys, ini sangkis guys. Sanksinya. Ini oh, mau kita beri dulu. Ya, Semangka, guys. Nanti, guys. Halo Ini ya tolong bang, berapa-berapa, atur aja dulu ah. seribu. Ah, seribu seribu, kesemak Nah ini tulisannya Sankis 5 biji sepuluh 10000 Tapi Eyang tadi dikasih 6 biji sepuluh 10000 Uangnya rp puluh Kembaliannya empat puluh Makasih Entah kenapa ya Belanja di sini itu lebih murah ya Mungkin sewa lapak di jalanan ini lebih murah dibandingkan berada di dalam kios ya Eyang ah, sudah lupa ya dengan ilmu-ilmu ekonomi seperti itu ya Yang Eyang lihat adalah Harga-harga yang mereka pajang itu lebih murah. Sambil lewat kita bisa mendengar pembeli dan penjual saling tawar-menawar, saling menjas. Eh, itu manusiawi sekali ya. Pembeli dapat lebih murah, penjual dapat untung. Lagi-lagi ilmu ekonomi ya. Namun dibalik ini semua eh, yang melihat senyum tulus mereka ya. Meskipun sedang mengais rezeki di tempat terbuka seperti ini. Kalau hujan mungkin dingin, kalau... Panas mungkin mereka panas ya I, Kita kembali lagi ke parkiran Dan ini yang melalui Pasar Segen <laughs> Terima kasih untuk Pasar Jodoh Sudah memberikan pengalaman terbaik ayang hari ini makasih udah nonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe -nya. Dan satu lagi guys Jangan tutup dulu Follow juga IG Ayang Putri Biar kita akrab gitu loh